Ing kita, pehati ku, itu tanda nggak na ingat dulu nggak na mau pergi jauh satu kata nggak na bilang kita Tujuh tuh hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar, Nana, so balik. Selamat Tahu, itu cuma dibina